Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alfaris Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Pertanyaan telepati tentang target yang tertidur pulas. Pertanyaan telepati tentang ketika kita melakukan telepati, kita yang tertidur. Apakah pesan kita bisa sampai kepada target atau tidak? Dan ada beberapa pertanyaan lain yang akan saya bahas Oke teman-teman sebelum saya bahas tentang hal ini Seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya agar anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya Terima kasih banyak Jangan lupa kasih masukan ke saya, kasih saran ke saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang uh, pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan Pertanyaan-pertanyaan menarik Pertanyaan yang pertama yang ingin saya bahas adalah uh, Bagaimana kalau target yang kita telepati, dia sedang tertidur pulas Apakah pesan kita akan masuk kepada dia atau tidak Jadi begini teman-teman, ketika kita telepati kepada seseorang entah dia mau tidur pulas dia mau beraktivitas, atau dia e, sedang melakukan apapun itu pesan telepati kita pasti masuk tetapi pesan telepati kita masuk pada saat dia sedang fokus jadi kalau dia sedang tidur pulas dia akan berada di tingkat kesadaran yang paling dalam sedangkan telepati kita hanya berada pada tingkat di mana seseorang fokus. Intinya begini teman-teman. Pesan kita pasti masuk karena kenapa? Seseorang dalam satu waktu atau dalam satu hari pasti dia akan fokus pada satu hal. Meskipun itu hanya beberapa detik. Di situ pesan kita masuk kepada dia. Jadi teman-teman kalau telepati dia mau sedang apapun teman-teman telepati saja. Pesan kita pasti masuk. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah, di saat saya lakukan telepati, kemudian saya tertidur. Apakah pesan saya masuk ke target atau tidak? Bisa sampai ke target atau tidak? Teman-teman, selalu saya katakan bahwa usahakan di saat telepati ketika teman-teman Lakukan telepati dengan posisi berbaring. Usahakan jangan tertidur, teman-teman. Usahakan jangan tertidur. Ada dua hal di situ yang harus teman-teman ketahui. Kenapa selalu saya katakan bahwa di saat melakukan telepati, jangan tertidur karena ada dua hal. Yang pertama, pesan telepati hanya berada pada... Tingkat fokus alam bawah sadar telepati yang dimaksud hanya berada pada tingkat fokus Karena di situ kita yang mengendalikan pesan kita Sedangkan kalau kita tertidur itu alam bawah sadar yang mengendalikan kita Bukan kita yang mengendalikan alam bawah sadar Pada saat fokus kita yang mengendalikan alam bawah sadar dengan cara kita membayangkan pesan dan mengirim pesan. Jadi di tingkat fokus itu, kita masih bisa mengendalikan pesan kita. Sedangkan di alam bawah sadar, kita tidak bisa mengendalikan karena di situ alam bawah sadar yang mengendalikan kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita pada saat telepati usahakan jangan sampai tertidur. Karena kenapa? Ketika kita lakukan telepati sampai kita tertidur, biasanya yang terjadi adalah kita mengalami satu kondisi di mana kita akan masuk ke dalam dunia mimpi dalam keadaan sadar. Memang bagus kita bisa e, lakukan apapun di dalam mimpi, namun e, untuk menembus dunia mimpi, teman-teman pasti akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa menakutkan teman-teman. Teman-teman akan berada dalam kondisi di mana seseorang... E, seperti ketindihan Seperti itu teman-teman Jadi usahakan teman-teman Lakukan telepati Jangan sampai tertidur Seperti itu Usahakan tetap sadar Agar teman-teman mampu kendalikan Pesan yang teman-teman kirim Bukan alam bawah sadar Yang mengendalikan teman-teman Seperti itu Sekarang kita masuk di Pertanyaan yang ketiga kalau saya melakukan telepati, kemudian saya memimpikan orang yang saya telepati itu gimana, apakah pesan saya berhasil atau tidak pertanyaannya seperti itu jadi begini teman-teman ketika teman-teman lakukan telepati dan membayarkan pesan itu uh, dengan baik, dengan jelas pesan yang teman-teman uh, kirim melalui telepati itu sudah pasti masuk sudah pasti masuk teman-teman Terus apa hubungannya dengan mimpi? Hubungannya dengan mimpi ini biasa teman-teman ketika telepati ini biasanya biasanya ini ya terjadi ketika seseorang telepati sebelum dia tidur. Seseorang lakukan telepati sebelum dia tertidur. Itu dia akan memimpikan orang yang ditelepati itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi alam bawah sadar kita ini merespon apa yang terakhir kali kita pikirkan dan membuatnya menjadi mimpi intinya ketika teman-teman lakukan telepati sebelum teman-teman tertidur itu biasanya efeknya lari ke mimpi karena alam bawah sadar merespon sesuatu yang terakhir teman-teman pikirkan dan membuatnya menjadi mimpi seperti itu bicara bagus atau tidak bagus bagus juga karena teman-teman bisa bertemu dengan orang yang teman-teman mimpi seperti itu tetapi teman-teman jangan khawatir karena pesan yang teman-teman kirim akan sampai kepada orang yang teman-teman tujuh. hanya saja tergantung bagaimana dia merespon pesan yang teman-teman kirim seperti itu terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya bahwa di saat kita telepati posisi mata kita gimana apakah mata kita terbuka atau tertutup merem atau melek yang seperti itu Tergantung teman-teman, ketika teman-teman matanya terbuka, teman-teman mampu untuk membayangkan pesan atau tidak fokus membayangkan pesan atau tidak atau di saat teman-teman uh, matanya tertutup gimana lebih mudah yang mana teman-teman karena saya pernah coba dua-duanya dan dua-duanya berhasil ketika saya coba pertama kali mata terbuka itu di bis teman-teman bisa cek di video saya Video saya tentang pengalaman, cerita pengalaman telepati yang disitu saya telepati dengan mata terbuka, dan ada beberapa juga yang saya telepati dengan mata tertutup dan berhasil. Tergantung bagaimana kita membayangkan pesan itu, apakah lebih mudah dengan mata terbuka atau tertutup seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Apakah telepati ada mantra atau tidak? Ada mantra atau tidak? Teman-teman, sejauh ini saya belum pernah mendapat mantra dari telepati. Di sini hanya mantra kita sebenarnya hanya pesan yang ingin kita kirim teman-teman. Bagaimana cara kita membayangkan pesan itu? Mungkin ada beberapa yang tahu tentang mantra, tapi saya nggak tahu teman-teman. Karena mantra kita yang saya bilang adalah pesan yang ingin kita kirim Hanya itu Terus kita masuk di pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya adalah Waktu yang sangat efektif untuk melakukan telepati Menurut saya waktu yang sangat efektif untuk melakukan telepati adalah uh, Di jam sekitar jam 9 atau jam 10 malam Karena di jam itu Orang yang kita telepati sudah tidak lagi beraktivitas, sudah tidak lagi memikirkan banyak hal, sehingga pesan kita masuk. Dia dapat menerima pesan kita dengan sepenuhnya. Meskipun yang kita tahu, telepati ini bisa dilakukan di waktu manapun, siang malam, sore, bisa hanya saja di waktu-waktu siang. Kebanyakan seseorang sedang beraktivitas di saat itu, orang itu sedang memikirkan banyak hal. Ketika pesan kita masuk, dia pasti eh, abaikanlah karena dia di saat itu sedang sibuk, sedang beraktivitas, sedang memikirkan banyak hal. Jadi kemungkinan besar pesan kita di saat itu akan diabaikan. Beda kalau di malam hari eh, di waktu-waktu jam 9 jam 10 malam di mana dia sudah tidak lagi memikirkan banyak hal dan ketika pesan kita masuk sudah pasti dia akan menerima pesan kita sepenuhnya dan bagaimana tergantung bagaimana dia merespon pesan kita seperti itu untuk berapa lama e, saat kita melakukan telepati untuk berapa lama saat kita membayangkan pesan saya pernah lakukan e, telepati e, membayangkan pesan sampai orang bereaksi itu kurang lebih satu menit di bawah satu menit lah sekitar-sekitar gitu dan menurut saya itu sebuah keberuntungan, teman-teman. Itu telepatinya jarak dekat. Di cerita saya waktu di bis itu cerita telepati, pengalaman telepati yang di video sebelumnya cerita pengalaman itu saya saya ceritakan di saat itu saya telepati kurang lebih satu menit langsung orang yang saya telepati bawa aksi sesuai dengan apa yang eh, saya gambarkan di pikiran saya. Dan menurut saya itu sebuah keberuntungan. Karena se secepat itulah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga pertanyaan yang saya jawab kali ini teman-teman semua bisa paham. Apabila masih kurang, teman-teman bisa bertanya dan pasti saya akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Semoga telepati yang teman-teman lakukan berhasil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al-Farismasih.